Assalamualaikum, selamat datang di channel Dajajec. Kali ini aku mau bikin ayam popcorn. Ini benar-benar enak banget, dan caranya gampang banget bikinnya ya. Buat kalian yang pengen tahu caranya, langsung aja tonton video ini sampai selesai. Bahan-bahan yang perlu kita siapin ini adalah ayam. Ayamnya aku pakai seperempat ayam aja, seperti ini ya aku iris tipis-tipis dan kecil aja supaya nanti hasilnya benar-benar kecil-kecil kayak popcorn tapi hasilnya tuh beneran crispy cara mengirisnya gampang banget, kita iris tipis seperti ini, kita sisir pastikan pakai pisau yang tajam ya supaya hasilnya bagus Nah setelah kita iris-iris ini mau bikin bumbu marinasinya dulu, ini aku siapin bawang putih 3 siung, garam setengah sendok makan dan juga aku tambahkan lada bubuk secukupnya juga aku tambahkan kaldu bubuk secukupnya aja. Nah, setelah itu mau aku haluskan dulu ya untuk bumbu marinasinya. Setelah bumbu marinasinya udah kita haluskan seperti ini, kita pindahkan ke dalam ayamnya ya. Dan aku pindahkan ke dalam wadah yang berisi ayam Lalu aku tuangkan sedikit air Supaya bumbu marinasinya bisa tercampur secara rata Dan gampang banget untuk menyampurinya Ini aku aduk-aduk dulu Setelah aku aduk-aduk, ini aku sisihkan dulu Lalu aku mau siapkan tepungnya Untuk tepungnya aku pakai tepung terigu aja Ini aku pakai yang protein sedang ya Jadi ini aku pakai yang segitiga nah kayak gini kita tuangin semuanya ini setengah kilo tepung aku tambahkan dengan kaldu bubuk aku pakai rohiko aja satu saset lalu aku tambahkan juga garam setengah sendok teh ini aku aduk-aduk dulu setelah itu aku siapin dulu airnya ini air biasa dan ini ayamnya udah siap untuk kita tepungi. Selanjutnya, aku mau ambil beberapa ayamnya. Aku tepungin dulu seperti ini ya. Untuk tekniknya, ini aku mau guling-gulingkan dan tidak aku tekan supaya nanti hasilnya tidak keras dan setelah semuanya selesai kita tepungin ini mau aku tepungin lagi jadi untuk perendamannya jangan terlalu lama ya supaya nanti hasilnya itu bagus dan ini aku tiriskan dulu lalu aku aduk-aduk ke dalam tepung yang masih kering ini aku aduk-aduk terus sampai benar-benar nanti hasilnya keriting nah ini masih aku rendam lagi satu kali dan ini nanti akan aku tepungin satu kali lagi dan langsung aku goreng ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe di channel aku, tolong subscribe dulu agar channel aku ini makin berkembang. Nah, ini aku tepungin lagi. Jadi, untuk penempungan yang terakhir, pastikan minyaknya udah panas banget dan udah siap untuk menggoreng. Nah, untuk mengaduknya ini aku pakai dua tangan aja supaya hasilnya bagus dan banyak keritingannya seperti ini. Nah, setelah ini aku mau langsung goreng ke dalam minyak yang benar-benar udah panas ya. Jadi pastikan minyaknya ini benar-benar panas Jangan sampai kurang panas ya Nanti hasilnya kurang bagus Dan ini hasilnya udah keriting banget Udah agak kokoh Ini aku balik-balik Tunggu kecoklatan dan golden brown Nanti baru kita angkat untuk kentakinya ya Dan ini udah kecoklatan Ini udah siap untuk aku angkat Ini tandanya kentakinya udah mateng Langsung aja kita tiriskan seperti ini Dan ini dia Ayam popcornnya siap untuk kita sajikan. Ini udah aku pindahkan ke piring saji seperti ini. Ini enak banget. Bisa dimakan pakai saus maupun pakai bumbu barbecue kayak gitu ya. Jadi terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan komen kalau kalian suka dengan video aku ini kalian juga bisa request aku bikinin kentaki apa kalian tulis aja di kolom komentar ya dan ini enak banget dan crispy, ini cocok untuk ide jualan maupun untuk cemilan terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum selamat mencoba